Selilina loh akan... Kenapa jadi lagu itu Pada video ini saya akan sedikit mengulas sejarah dari Lagu Suara Suling Atau yang populer dengan nama Gambang Suling Tapi sebelum itu mari kita tonton dulu Bang Alipata Karena itu sudah gak sabar Itu sudah kayak wayang siap terbang Ayo kita setel dulu Kayaknya sudah oke banget kita full screen pilih really? di tangan Bang Aliprata aransmen eh, Gabang Suling menjadi seperti ini mari kita lihat sedikit aransmen aslinya tua <SILENCIO> Tuli ini. Nah di aransmen aslinya memang uh, <tuh> Musik ini lebih ceria Jadi karena memang disitu ada istilah sigra kendangani Jadi kendangannya itu sangat aktif sekali dan riang er gembira Walaupun dulu menurut uh, sejarah itu beberapa referensi Sebetulnya lagu ini diciptakan saat Kinarto Sabdo masih remaja, beliau mengalami kegalauan karena patah hati, karena kasih tak sampai pada seorang gadis. Nah saat beliau merenung di malam hari, beliau mendengar aluran, alunan seruling yang dinyanyikan oleh seorang tunanetra yang menyanyikan, memainkan nada-nada sebuah lagu Jepang berjudul Miyoto. Karena baper pada waktu itu sehingga beliau terinspirasi kemudian menciptakan sebuah lagu yang diberi judul e, Suara Suling atau yang sekarang populer dengan nama e, Gambang Suling Lagu ini sangat populer sekali di daerah Jawa Baik dari mulai anak-anak yang masih kelas SD sampai orang tua Karena biasanya kalau orang tua ngomong e, anak itu sambil mendendangkan e, lagu Gambang Suling ini Oh iya, nanti juga saya sertakan link di bagian deskripsi, link dari vendor untuk teman-teman mempermudah tuning gitar. Itu saja untuk video kali ini, saya mau nyobain link-nya juga. Satu, belum ada senar, yang kedua, sulit. Ruat, aran semuanya, ruat, ruat, ruat, Saya mau nyanyi aja lah biar nggak pusing. kumandang suara ini Tuhan ku kepenatumin ini Ummm memohon rahmat terus Ketipung suling Sikra Kendangan